Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi hasil rekam dari OBS Studio yang menjadi buram atau mungkin yang tidak sesuai harapan kita ya atau mungkin yang yang kalian lihat itu nggak sesuai dengan hasil rekamnya gitu. Sebenarnya ini ada salah setting dari bitrate nya dan kemarin saya juga sempat curiga kan ini yang salah apanya gitu ya. Saya lihat di sini kok masih bagus gitu ya dan bagus-bagus aja gitu. Tapi kok pas hasil rekamnya jadi hancur dan saya curiganya bitrate. Setelah saya ganti memang benar juga gitu, memang ada masalah pada bitrate cuman sebelumnya di sini kita akan melihat dulu ya perbedaannya antara yang bitrate-nya tinggi dengan yang bitrate-nya rendah gitu ya, jadi defaultnya ini bitrate ini adalah 2.500 dan kita bisa ganti sesuka hati gitu ya. cara mengaksesnya kalian cukup ke settings gitu ya, kalian cukup klik aja dan kalian cukup klik yang tab output ini dan jujur untuk OBS ini udah lengkap banget gitu ya untuk setting-settingnya dan sebelumnya kalian pastiin dulu untuk mode customnya gitu ya, kalian pilih yang Advance jangan yang simple karena untuk yang simple nanti nggak akan keluar ya untuk settingan yang akan kita ubah gitu dan setelah itu kalian cukup ke tab recording dan nanti akan ada di bawah sini ya untuk rate controlnya adalah CBR atau mungkin VBR atau yang lainnya bisa kalian pakai cuman di sini saya pakai CBR dan mungkin si CBR ini adalah uh, kependekan dari kontrol bitrate atau mungkin custom bitrate ya enggak tahu juga tapi di sini CBR-nya bukan motor ya. <laughs> dan di sini untuk bitrate-nya kalian bisa isi bebas gitu ya tergantung dari kekuatan PC kalian atau laptop kalian. Kalian bisa isi antara 40.000 sampai 60.000. Itu yang udah standar lah ya, udah bagus. Kalau kalian mau lebih dari 60.000 itu udah bagus banget dan ya bakal berat banget dan file size-nya juga bakal gede. Kalau di bawah 40.000 bisa jadi kurang bagus. Cuman kayaknya kalau 20.000 atau 30.000 masih bagus juga, tapi setidaknya masih lebih bagus dari Lima lah lima ya. Dan 50.000 ini maksudnya adalah lima mbps gitu nol lima nol lima nol lima nol saya juga lima mengisi antara 40000 sampai 60000 tengah-tengah gitu ya 50000 jadi biar bagus juga dan ya 50000 untuk laptop saya kuat entah kenapa gitu ya kadang-kadang suka jadi FPS drop gitu ada juga yang mengalami FPS drop atau ada juga yang sampai mengalami ya patah-patah gitu ya hasil rekamnya gitu dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget kalian cukup ke target usage -nya. kalian ganti dari yang default itu balance kalian ganti ke very fast atau mungkin yang sangat cepat gitu kalian tinggal cukup pilih aja gitu tapi tergantung dari PC atau laptop kalian juga. Kalau PC kalian kuat, kalian pilih aja quality. Kalau quality ini jujur berat banget gitu ya dan ya saya pas rekam jadi hancur banget jadi patah-patah. Jadi saya pilih fast aja. Kalian kalau mau klik apply, klik apply dan tinggal oke okay aja. Gampang banget gitu ya. Kalian bisa coba start recording lagi atau mungkin mencoba untuk recording lagi gitu. Nah cuman sebelumnya kalian setting lagi gitu ya kalian klik lagi biar memastikan gitu ya apakah udah ganti ke angka yang kalian mau atau enggak Karena kadang-kadang suka tiba-tiba reset lagi ke default gitu entah kenapa gitu ya setelah itu kalian bisa langsung coba start recording Dan di sini saya tidak mengubah angka sisanya jadi saya biarin aja di default kayak keyframe interval kayak since depth atau apapun itu Ya pokoknya semuanya saya biarin aja kecuali bitrate kecuali CBR dan target usage-nya ya dan target usage-nya saya pilih very fast biar cepet aja di laptop dan saya pilih balance kadang-kadang suka turun gitu ya Suka turun fps-nya FPS-nya Saya menjadi encoding overload gitu ya Untuk saya saat perekam video gitu Dan mungkin kalau kalian yang mau nungguin gitu Untuk cara ngefix encoding overloadnya Nanti saya akan update di channel ini gitu ya, Dalam beberapa hari ke depan Semoga aja lancar gitu ya Untuk update-nya Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya Thanks for watching Bye bye